biar biar biar Cobra Oke, okay, sekarang saya bikin konten kontennya adalah tentang uh, tentang ibu, sosok ibu. Jadi saya pengen nanya ke para pemuda pemudi yang ada di Bandung di sini. Jadi ibu itu seperti apa gitu guys? Sosok ibu itu seperti apa? ini nah, saya akan menanyakan kepada pemuda pemuda-pemudi sosok ibu itu seperti apa, inspirasi dan perhatiannya ibu itu seperti apa. Nah untuk melihat, eh, untuk melihat kita tayangan eh, sosok ibu itu seperti apa Menurut pemuda-pemudi yang ada di Bandung, mari kita lihat tayangannya. Oke, okay? siap? Lihat dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa? Dari Jawa Tengah Bandung? Jawa Tengah. Jawa Tengah Lagi di burang, gimana? Lagi kerja kerja di, sini, di Bandung Oh, lagi kerja di Bandung Nah, saya pengen nanya Kak uh, Sosok Ibu itu menurut Kakak gimana sih? apa ya, sih sekian harinya kakak itu kan merantau ke Bandung kerja. Nah kakak sendiri niat kerja ke Bandung itu uh, ingin membantu orang tua apa gimana? Sekarang itu niat kakak dari apa dari Jawa Tengah ke Bandung apa punya niat pengen membantu orang tua apa punya niat apa selain itu gitu? Apa khususnya emang ngebantu orang tua dan ingin meraih cita-cita kakak gitu? Kalau meraih cita-cita sih udah itu ya kan dulu pengen kuliah jadi enggak kecapai karena biaya. Jadi ya. Saat Sama mama teh kan orang kurang mampu. sosok uh, wanita itu uh, menurut saya pribadi adalah sosok uh, yang sangat berharga gitu kita gitu, iya, ya iya, yang iya, sangat berharga. berharga soalnya tanpa ibu kita nggak bakalan ada tanpa ibu kita nggak akan tanpa kasih sayang ibu kita nggak nggak akan pernah merasakan nggak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sudah dibesarin sampai sekarang gini ya kak ya Iya Pokoknya ibu intinya segalanya untuk segalanya. Untuk Kita gitu, gitu ya Memang is everything Why My love is Everything <laughs> udah kak makasih kak ya Udah ya. Assalamualaikum kak Waalaikumsalam Namanya siapa? Namanya Maharani eh, Dari mana? Dari Soreang Dari Soreang Oh Soreang kak Ya Berdua aja Ya, berdua kalau oh, Kakak sendiri namanya siapa? Eh, <laughs> uh, apa Pratami. Pratami? Oke, siap. Saya teh pengen nanya, Kak, eh, ke Kakak gitu ya? Ke Kakak berdua satu-satu dulu ya? Ke Kakak siapa ini? Teh Karani, Karani Karani menurut Karani. Sosok Ibu itu seperti apa menurut Karani? Gitu sosok Ibu agak kerasnya. Ada perasaan, Kak? Ibu adalah malaikat bersayap. Malaikat bersayap terus, Kak? Kurang segitu aja. Ih, terus tuh. Masa cuma gitu? Soalnya enggak bisa diungkapin sama kata-kata. Soalnya enggak bisa diungkapin dengan kata-kata dengan ya, Kak ya. Nah, uh, terus lagi, Kak? Dia ya, pokoknya makasih buat Ibu. Makasih buat Ibu gitu ya. Iya. Enggak ada lagi? Enggak, gak ada lagi udah. Hah? Huh? Lah makasih Kak kayak oh kakak yang satunya ini menurut kakak kakak siapa ini teh Kami aja. apa Kami. kanami Kami. kanami kanami oh katami menurut katami ini ya sosok ibu itu seperti apa itu seperti beda darinya dia beda darinya dunia, nah terus kak, ya modal ceritain gitu ibu itu gimana gitu kan biar agak lama. Uh, banyak banget kan gitu ya? Iya. Yeah. Mulai dari harus ya kan harus nunggu selama. -selama. terus kak lebih dalamnya lagi sosok ibu itu menurut kakak sendiri di keluarga apakah ibu sekarang di rumah eh, sayang banget nggak sama kakak gitu gimana ya? pasti pasti ya. Sa sayangnya seperti apa apa dengan dengan dengan apa dengan eh, tingkah lakunya dia atau perhatiannya ibu ke kakak apa dengan cara lain kan kasih sayang atau perhatian ibu itu kan kadang beda-beda ada yang e, ngasih taunya itu dengan perhatian gitu kan ada juga yang dengan dimanjain gitu kalau kakak sendiri gimana? dimanjain nggak sama ibu? E, kalau misalnya pribadi sendiri iya e, ibu itu mendidiknya. gimana caranya kita tuh buat mandiri? gimana caranya kita? Caranya kita... kita punya masalah saya selesai sendiri. Pak Ibu hanya tahu hasilnya gimana, perjuangan kita sekarang pendidikan, demi pendidikan. Ibu itu cuma jadi penyemangat kita, tapi Ibu itu kan habis ikut andil ya dari pendidikan kita. Tapi yeah. kok Ibu walaupun bisa jadi penyemangat, itu sudah nilai doang bagi kita sendiri. Yeah. Iya. Baik kita aja. Terus <laughs> Oh kakak sendirinya satunya, ibu kakak sayang nggak? Sayang. Sayang banget. Uh, sayang banget. Sayangnya segimana? So Apa diperhatiin? Apa sayang gimana? Uh, sayangnya, biar gak salah ajaran, jadi ibu masih sentren. Oh, pesantren Iya. Oh, pesantren di mana, Kak? Di Cianjur. Oh, di Cianjur. Tahu Kakak sekarang udah mesantren? Apa udah lulus apa lagi? Lagi-lagi pula. Oh, lagi pulang. Ya Allah. Oh, oh. Kelas berapa, Kak? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Iya. Oh, oh, kakak sendiri kelas berapa? Kelas 2 SMA. Hah? 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nah, Kakak siapa ini, Teh? KTW. Punya IG enggak? Ig-nya apa? Enggak soalnya ke Hack. Oh ke Hack kalau nah, jangan. Yang lain yang lain ntar siapa di promosi di sini di channel youtube saya. Enggak main medsos. Oh enggak main medsos wa doang. Oke siapa kalau WA mah jangan ya gas. Nah. Kalau yang satu aja IG giga. Hah? Enggak usah dipromosiin. Masya Allah. Ini adalah calon bidadari bidadari surga. Hey, ya. Oke, <laughs> makasih kak ya. Ya ya allah. makasih kak. Oke, kembali lagi ke channel Pian Cobra. Gimana guys? Barusan tayangannya oke, okay? bagus tidak? Nah barusan itu adalah uh, menginspirasikan gimana uh, ibu menurut pemuda-pemudi yang ada di Bandung ini. Nah bagi kalian yang mensupport channel Pian Cobra, dukung terus. Jangan lupa subscribe. Bagi Menonton konser Jenabeer Cobra yang baru menonton Jenabeer Cobra untuk melihat konten-konten yang selanjutnya, tunggu konten yang akan datang. Oke, assalamualaikum.